Jadi ada permintaan dari SPKOM sampai tanggal 25, call for papers, bagaimana cara kita, orang-orang komunikasi, untuk dapat uh, menyelidiki atau meneliti tentang perilaku media dalam mengatasi COVID-19. Jadi saya juga, beberapa teman di Solo ada, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya, anggota Aspikom semuanya ada 200 tadi yang on air itu ada 270 lebih. Jadi ada juga perlu ikut ya di dalam asosiasi itu agar supaya tidak ketinggalan apa ya informasi dan juga perkembangan dari ilmu komunikasi itu sendiri. Itu ya. Oh. Juga uh, saya kira anda juga perlu mempersiapkan jurnal, artikel jurnal, untuk nanti syarat untuk ujian uh, proposal dan juga syarat agar supaya dapat ujian uh, seminar. Apa sudah siap dengan semua proposal itu? Gimana selama ini kalau Prof. Andri sudah melakukan kuliah-kuliah daring seperti ini dengan prodi lain, ya, dengan sejarah, kalau Anda lihat di Facebook ya, dengan uh, kajian budaya. Dan ya seperti ini nanti kuliahnya kita ya besok kalau uh, sempat on air, kita on air sekitar ya 30 menit lah paling kita apa saja yang ditanyakan materinya? Kita sudah akan ke interaksi simbolik ya, di dalam komunikasi sosial budaya. Nanti, kalau ada dalam konteks COVID nih, saya tengah menulis artikel tentang bagaimana komunikasi media tradisional untuk menanggulangi penyebaran COVID ini antara lain seperti yang terjadi di Sukoharjo itu orang menggunakan atau berpakaian pocong sampai di media Korea dimuat itu ya cara-cara seperti itu jadi juga anda bisa mengikuti metodologi penelitian yang beberapa kali saya share karena di dalam uh, Semester ini saya mengajar tentang metodologi penelitian untuk S3. Dan itu sangat baik juga untuk apa untuk merefresh pada waktu saya mengajarkan uh, filsafat ilmu itu. Gambarnya Akbar hilang, suaranya dimatikan, Adimas juga dimatikan. Uh, ya, there Oh, ya, ya, tapi tidak kelihatan gambarnya, Abar, Abrina, Abrina muncul, Abrina. Tapi tidak kelihatan gambarnya. Nah, sekarang muncul, kok seperti hantu muncul tidak? Muncul. <laughs> Abrina ini mana ini? Kok tidak kelihatan gambarnya? diklik itu di bawah ada gambar apa? Uh, Webcamnya itu akbar hilang lagi. Nah, sudah. Abrina, halo, selamat malam. Assalamualaikum Tidak mendengar dia. Ya? Nah, halo Abrina, tolong di diklik itu. Di bawah itu kan ada gambar speaker, speakernya diklik. Kemudian juga Apa? Nah, itu Abrina masih kebingungan. Anda pakai handphone atau laptop ini? Saya pakai handphone Pro Handphone, handphone Pro Oh iya kadang-kadang sinyalnya Kalau Kalau ya hilang ya tidak bisa Saya pakai laptop ini Jadi agak stabil Duduk di kursi yang nyaman Jadi untuk Bapak bisa lebih indah belakangnya itu kan ada settingan di bawah itu kan ada settings video itu ya ah itu pokok oh, laki-laki ya oh. Abrina laki-laki oh, ya di handphone iya laki-laki Pro -laki, iya oh oh ya profilnya satu kok ya ustialah <laughs> nah ini anda harus cepat menulis apa wow. e, menulis proposal untuk seminar ya Kebetulan juga kalau dosen lain siap untuk ujian seminar semacam ini Mungkin ya memang hanya terbatas 30 menit ya Tapi lumayan Untuk untuk konsultasi terutama apa, sampai mana Karena kegiatan ini kita uh, recording ya Nanti bisa saya putar kembali ya, Siapa yang bertanya? Ini percobaannya sudah berhasil saya kira anda yang mau ditanyakan, besok jam berapa mau kuliah? Siang kali Prof ya? Jam 10 bisa, ya. Besok ada kuliah nggak? Besok hari Sabtu ya. Ada bro. jam 1 ada. Prof. Nah, jam 1, jam 10 aja ya? Jam, 1 ya, prof, ini. Ya, jam ya, pasti, 10 bro. itu ya, setengah jam paling lah. Karena Zoom ini paling banter 40 menit. Jadi kira-kira setengah jam itu sudah udah cukup lelah juga ya karena e, mungkin juga kita 15-20 menit saya berbicara kemudian ada nanti bertanya gunakan kesempatan itu untuk e, menanyakan mengenai tesis yang yang tengah saudara tulis agar supaya Ya sedikit banyak bisa saya bantu untuk uh, membantu dalam memecahkan persoalan-persoalan uh, Baik itu uh, metodologis ya, maupun teoritis Itu ya saya kira udah bagus ini semuanya udah bisa jalan Dan kita akhiri ya sampai di sini pertemuan kita Sampai besok pukul 10 waktu Indonesia bagian barat Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama.